Halo sahabat Almas studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar tentang pemrograman web dasar. Nah kita sampai di pembahasan tentang PHP. PHP itu adalah bahasa server side scripting. Nah kita perlu untuk menginstall SMPP, ini adalah development environment yang cukup populer karena dia punya lengkap uh, untuk MariaDB, kemudian PHP, kemudian per ini open source dan paketnya tuh lengkap gitu ya, gampang dipasang dan bisa dipakai dengan mudah. Jadi teman-teman perlu menginstal. Silahkan di-download sesuai dengan operating system teman-teman menggunakan Windows, Linux atau uh, OSX. Setelah teman-teman mendownload, maka teman-teman perlu menginstal. Seperti saya ini, saya menggunakan Windows. Uh, saya download kemudian setelah lengkap downloadannya saya akan install. Jika sudah terinstal kita punya folder SMPP seperti ini. Nanti kalau kita membuat file PHP kita akan simpan di folder HTDocs. Kemudian untuk pertama kita akan buat dulu folder baru. Saya beri nama web dasar. Jadi nanti file-file PHP akan ditaruh di folder web dasar ini oleh saya. Kode PHP-nya akan dijalankan di server. Nah, jadi di sini kita seperti menginstal web server di PC sendiri ya. Seperti itu. Yuk, kita coba untuk modding yang pertama. Untuk di VS Code, kita perlu tempelkan folder web dasar yang sudah kita buat di folder htdocs tadi. Sehingga file-file-nya ada di folder tersebut. Jadi dengan menggunakan... PHP ini bisa membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Yuk kita coba sintaksnya. Buat nama file dengan extension.php ya teman-teman. Ini kita akan buat dokumen HTML. Di sini kita akan buat file PHP yang pertama. Berarti kita akan buat tulisan hello world ya muncul di browser kita. Biasa kita buat aja dokumen HTML seperti ini. Untuk PHP kita perlu mengawali dengan tanda lebih kecil, lalu tanda tanya, PHP, dan ditutup dengan menggunakan tanda tanya, kemudian tanda lebih besar. Kita bisa menuliskan kode program di bagian tengah ini. Untuk menampilkan teks, kita bisa menggunakan echo. Kemudian beri tanda kutip seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Selalu ya teman-teman. Yang mau kita tampilkan di sini ada tulisan hello world. Maka ketika kita jalankan tidak bisa lagi menggunakan run seperti ini. Jika teman-teman sudah menginstal smpp, maka teman-teman perlu menyalakan terlebih dahulu Apache-nya. Kali ini kita akan nyalakan Apache web server-nya saja. Kalau kondisinya sudah menyala seperti ini, kita buka browser kita dan mengetikkan localhost web dasar. Karena kita tadi sudah membuat folder web dasar di htdoc Hasilnya karena ini adalah file dengan nama index.php dia akan langsung muncul. Tadi yang kita echo adalah tulisan "Hello World". Jika kita lihat kodingannya, kita bisa klik kanan, kemudian "Inspect" seperti ini. Maka yang ditampilkan itu hanya tulisan "Hello World", tidak ada yang echo. Kemudian tanda PHP tadi tidak ada. Hal itu dikarenakan kode PHP dieksekusi di server. Dan hasilnya baru dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. Yuk kita lebih lanjut mempelajari PHP. Oh tadi kita sudah bisa echo menampilkan teks di browser. Sekarang kita akan kenalan lagi dengan komen Kita kembali ke VS Code-nya ya teman-teman. Untuk komentar kita tuliskan di dalam PHP. Kita bisa pakai tanda garis miring dua kali. Ini warna hijau. Kalau di VS Code, berarti ini sudah menjadi komentar, atau teman-teman bisa menggunakan tanda pagar. Ini juga bisa digunakan untuk komentar yang biasanya sebaris. Kalau misalkan lebih dari satu baris, teman-teman bisa gunakan tanda garis miring bintang diakhiri dengan tanda bintang garis miring. Nah, di tengah ini kita bisa gunakan untuk menuliskan komentar beberapa baris tidak komentar keempat ke silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman kemudian yang lainnya kita juga akan belajar tentang variabel untuk variabel di PHP ini kita menggunakan tanda dolar kemudian nama variabelnya silahkan dibuat bebas misalnya saya buat variabel x isi variabel x itu ada angka 5 dan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu saya buat lagi variabel Y. Kemudian saya isi variabel Y dengan angka 10. Misalnya saya mau tambahkan variabel X dan Y. Maka saya buat variabel Z. Misalnya saya mau tampung si variabel Z itu uh, variabel x ditambah dengan variabel y Hasil dari perhitungan variabel x dan y saya akan tampilkan di echo Kemudian yang tampil adalah variabel lihat lagi lalu jangan lupa diberi kutip dan titik koma di akhir kita ketikkan br, jadi code HTML-nya bisa dibuat seperti ini. Ini akan diterapkan sehingga setelah tulisan hello world, ini ada enter dulu baru menampilkan perhitungan X ditambah Y. Maka hasilnya seperti ini. Jadi bisa digabung dengan code HTML. Kalau kita punya teks bagaimana? Misalnya kita buat variabel teks isinya tulisan pemrograman web. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, di sini kita mau panggil teks lagi. Ini kita mau tampilkan berarti echo. akan ada teks saya suka. Saya pinginnya saya suka pemrograman web gitu ya tulisan pemoguman webnya dari variabel text kita gabungkan cara menggabungkannya menggunakan tanda titik lalu panggil variabelnya dollar text nah, ini dengan tanda titik koma ada tulisan saya suka pemrograman web nah ini nggak ada spasinya kita perlu beri kalau kita mau berikan spasi berarti di tulisan saya sukanya saya kasih spasi ya kalau dilihat lagi hasilnya, maka di sini tulisannya sudah bagus, saya suka pemrograman web. Demikianlah pembahasan sederhana mengenai PHP, ini basic banget. Semoga teman-teman dapat memahami materinya dengan baik. Terima kasih.